Bismillahirrahmanirrahim Inna wa malaikatahu yusalluna nabi Ya amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada nabi Wahai orang-orang yang beriman Berselawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya Dalam sebuah hadis nabi sallallahu alaihi Wasallam mengatakan Man salla alaiya salatan Sallallahu alaihi Ashron. Siapa yang berselawat kepada Nabi satu kali Allah akan berselawat untuknya sepuluh kali Selawat kita kepada Nabi adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma ala Muhammad Ya Allah sampaikanlah selawat Salam kepada Sayyidina Muhammad Lalu selawat Allah kepada kita apa? Selawat Allah kepada kita adalah Ampunan dan rahmat jadi ketika kita sekali mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allah memberikan kepada kita 10 ampunan dosa dan 10 rahmat 10 ampunan dosa dan rahmat Masya Allah mudah sekali Dan di antara 10 ampunan dosa dan rahmat itu Salah satu rahmat Allah adalah Allah beri kita hidayah Rahmat yang lain Allah mudahkan urusan kita Allah angkat beban kita Allah ringankan beban kita Allah angkat kemuliaan kita Derajat kita Allah selesaikan masalah kita Itu rahmat-rahmat dalam kehidupan di dunia, rahmat Allah dalam kehidupan di akhirat. Allah mudahkan syakratul maut kita, Allah lapangkan kubur kita, Allah uh, tolong dan naungi kita di padang masyarakat. Allah mudahkan haisab kita, Allah mudahkan sirat kita dan Allah mudahkan kita masuk ke surga. Rahmat Allah. Makanya jangan kikir dalam berselawat kepada Nabi. lagi pula Nabi adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Lebih daripada ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita mengurus kita dari kecil sampai dewasa Tetapi Nabi mengurus kita di dunia dan di akhirat Di akhirat Nabi adalah orang yang paling sibuk mengurus umatnya Nabi adalah orang yang paling sibuk mengurus kita Agar kita mudah segala urusannya di akhirat Karena Nabi yang punya akses langsung kepada Allah di arush Nabi naik turun arush, mahsyar, arush, mahsyar Ngapain Nabi naik ke arush dan turun lagi ke mahsyar Berkali-kali sangat sibuk sepanjang Perjalanan masyar Karena nabi meminta kepada Allah Ya Allah itu umatku Tolong mereka Ya Allah Ya Allah itu umatku Bantu mereka Ya Allah Ya Allah itu umatku Mudahkan mereka Ya Allah Ya Allah itu umatku Ringankan hisab mereka Ya Allah Selamatkan mereka dalam Melintasi sirot Ya Allah Ya Allah itu umatku Masukkan mereka ke surga Ya Allah Ya Allah itu umatku Keluarkan mereka dari neraka Ya Allah Terus sibuk mengurus kita Hari ketika ibu, ayah, pasangan Meninggalkan kita Nabi justru memperhatikan kita. Yaumaya firul maruumin akhir hari ketika seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wabi wa lari dari ibunya dan ayahnya, wasohibatihi wabani lari dari istrinya dan anak-anaknya, li kullimriim minhum yaumaidin shaynu. Hari itu setiap orang hanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri kecuali illa Rasulullah, kecuali Rasulullah. Ayah kita sibuk dengan urusannya, gak akan nolongin kita. Di dunia ayah kita berjuang untuk kita, tapi di akhirat dia akan tinggalin kita. Ibu kita di dunia berkorban untuk kita, tapi di akhirat dia akan mengabaikan kita. Pasangan di dunia mencintai kita, menemani hidup kita, tapi di akhirat dia akan meninggalkan kita. Anak-anak di dunia berbakti kepada kita, tapi di akhirat dia lebih sibuk dengan urusannya sendiri. Semuanya meninggalkan kita. Semuanya akan sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Semuanya sibuk. Cuman satu orang. Di akhirat, di padang masyar, di hari hisab di depan jembatan sirot, Cuman satu orang yang akan memperhatikan kita Menolong kita, memberi kita syafaat, memudahkan urusan kita, menunggu kita di telaga untuk memberi kita minum, karena kita haus. Ratusan ribuan tahun tidak meminum air, dia akan menunggu kita, memberi kita minuman dari tangannya yang mulia. Cuma satu orang yang memperhatikan kita di Padang Masyar, dialah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Lagi pula, jasa Rasulullah bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia juga. Kalau ibu berjasa karena telah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita. Ayah berjasa karena menafkahi kita, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berjasa karena beliaulah yang membawa iman kepada kita, beliaulah yang mengajarkan Islam kepada kita, beliaulah yang membawa hidayah kepada kita. Kalau bukan karena iman Islam dan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah dengan perjuangan yang berat, maka tidak ada artinya kehidupan kita yang diberikan oleh ibu dan ayah kita. Buat apa kita hidup? Dibesarkan oleh ayah kita sementara kita kufur kepada Allah. Maka yang paling berharga dalam hidup kita adalah iman, islam, dan hidayah yang dibawa oleh Rasul. Lebih berharga daripada kehidupan yang telah diperjuangkan oleh ayah dan ibu kita. Selawat kepada Nabi. Dan selawat kita tidak akan sia-sia. Man salla alaihya Shallallahu alaihi asyron Siapa yang berselawat kepada aku satu kali? Allah akan berselawat untuk dia sepuluh kali. Barakallahu fikum.